Membuat UPS dengan baterai 3,7 volt dan 2 buah dioda. Dalam tutorial ini saya menjelaskan secara virtual bagaimana cara membuat UPS sederhana yang pernah saya praktekan di dunia nyata. Barang yang diperlukan adalah 3 buah baterai 3,7 volt. Bisa dari bekas sel laptop atau cari di toko elektronik dua dioda 3 ampere. Tujuannya agar nanti dioda tidak terlalu panas saat sedang mengisi baterai. Kabel secukupnya. Rangkai baterai secara seri. Sambung kutub min baterai 1 ke kutub plus baterai 2. Lalu, sambung kutub min baterai 2 ke kutub plus baterai 3. Lalu, tegangan diambil dari kutub plus baterai 1 dan kutub min baterai 3. Jika satu buah baterai bervolta 37 maka tiga dikali 3,7 sama dengan 11,1. Dengan 11,1 volt saya rasa sudah cukup untuk menyalakan wifi di saat listrik mati. Baterai 3,7 mampu menyimpan volta sehingga 4,2 volt. Namun demi keamanan karena kita ingin baterai digunakan untuk selalu aktif maka kita buat voltase charger mendekati 3,7 saja. Inilah fungsi dioda selain menyarahkan arus, dioda juga bisa digunakan untuk menurunkan voltase. Sebenarnya dioda tidak memiliki kutub min dan plus tapi katoda dan anoda, namun karena kita sudah terbiasa dengan bahasa min dan plus, kita pakai istilah ini saja agar lebih mudah dimengerti. Pasang kaki plus diodal ke plus baterai 1 dot dan kaki min dioda ke plus adaptor wifi. Jika dioda dipasang secara seri mampu mengurangi voltase antara 0,5 hingga 1 volt. Anggap saja dioda yang akan kita pakai mampu mengurangi 0,7 volt, maka voltase adaptor asli wifi 12 volt dikurangi 0,7 sama dengan 11,3. Voltase ini akan digunakan untuk mengisi daya baterai jika baterai berada di bawah 3,7 volt. Namun jika baterai sudah mencapai titik 3,7, maka arus dari adaptor tidak akan menyuplai baterai lagi. Namun akan langsung mengalir ke perangkat WiFi saja karena prinsip kerja listrik seperti air. Mana yang sudah seimbang dia akan berhenti. Dioda yang satunya dipasang paralel berlawanan arah. Tujuannya supaya berfungsi sebagai arus balik yang akan menyuplai perangkat Wi-Fi jika listrik mati. Jika listrik kembalinya lama ke perangkat Wi-Fi akan disuplai lagi oleh adaptor. Bersamaan dengan mengisi daya baterai hingga mencapai titik 3,7 volt tahap terakhir sambung semua jalur min. Min adaptor ke WiFi dan juga ke baterai. Kalian bisa berkreasi dengan menambahkan box khusus dan colokan adaptor yang sesuai, seperti yang saya buat ini, lengkap dengan indikator standby dan low power. Terima kasih telah menonton video kami. Subscribe Anda dukungan bagi kami untuk terus membuat konten. Jika ada yang kurang jelas bisa tinggalkan komentar. Salam Solder!